Ada yang belum punya ini Ini adalah produk cushion yang paling aku suka Oke kenapa aku suka ini Karena dia teksturnya tuh ringan banget Di muka aku dan gak bikin berat Kita langsung pakai produknya Dan dia tuh teksturnya tuh kayak emang cair gitu loh Karena dia air cushion kan Langsung kita sip di mukanya Tuh dia tuh kayak ada loh Oh iya yeah. dia udah satu paket sama sponnya ya Jadi kalian gak usah beli spons lagi di luar langsung pakai di muka ini bekas jerawatnya aku ya coba nggak cover enggak. oh my god glowing lanjut oh my god glowing banget Lihat, lihat, lihat dia tuh kayak jadi glowing gitu loh cover di bekas jerawat sama pori-porinya ketutup pori-pori aku bener ketutup dan hasilnya kayak glowing gitu oh my god nggak salah sih kalau dia jadi the best cushion setahun ini terus kita ke sini ada jerawat bekas jerawat tuh A cover dong Banget, terus bekas jerawatku yang di bagian sini langsung gak cover yang di bekas jerawatnya juga kan hilang. Oke, okay, yang original ada kode barcode-nya ya, klik di sini.